Mama, aku itu falei di sini di channel kesayangan kita ini. Gimana kabarnya kalian semuanya? Ha. Haa... Kita harap kalian baik-baik saja. Oke, okay, kita langsung lanjutkan petolongan kita di Little Nightmares 2. Apakah kalian siap? Mana suaranya? Mana suaranya? Hu hu. Suara si aja yang belum subscribe silahkan subscribe yang belum nonton episode yang lalu-lalu silahkan langsung di playlist aja karena semuanya terekam uh, manis di sana ya oke okay? langsung saja press circle to start and rescue you kemarin buntu ya buntu iya dodol buntu sumpah sudah muter-muter kesana kesini tidak bisa nah di sini di sini jadi kemarin sempat uh, ulik-ulik sedikit ya ulik-ulik sedikit kemudian menemukan secerca harapan yang dimana harapan itu sangat tipis sekali bener-bener nggak -bener teliti nggak uh, akan ketemu serius nah pertama kita kan kemarin nemu paket yo kan paket ahiyo jadi itu caranya seperti ini untuk paket yuk paket itu pertama kita harus ganti topi dulu nah kemarin kan kita punya topinya pak polisi ini ternyata itu bukan topinya pak polisi itu topinya pak pos pak pos nah jadi kita harus pakai itu dulu back nah udah kan ya terus kita bawa paket ini ke sini Oke, okay. nah, aduh, kok... kok besar tangannya. Nah itu Trophy Earn. Nah kita dapat Achievement Post Industrial. Nah gitu caranya. Kalau nggak nggak bisa, pakai top E eh, apa? Kok jadi blibet sih nggak uh, bisa pakai topi yang lain. Oke okay, kita kembalikan ke mana original tanpa boba dan less sugar. <laughs> nah kemudian kemudian ini ya yang paket yang besar itu buat pijakan. Udah bener, udah bener ternyata. Tapi ada triki-trikinya di sini tuh ada. Wah kalau otaknya itu enggak apa ya enggak lagi cemerlang gitu. Banyak mikirin utang oh, lah, galau cinta lah Eh kok pasti gak akan ketemu Alamat shoes saya Kita nyalain dulu ya Halo Oke kita nyalain dulu Eh tunggu Ayo mono yang bener uh, uh. Nah, kita masuk sini kan ya Terus oh, eh oh, eh Cukup Oke okay. Biar uh, naik dulu itu hati-hati, banyak terikat. Kemarinnya sampai buntu, nah, oke, okay? kita lanjutkan. Hmm. Oh iya, yang nerima paket itu tadi siapa ya? Tangannya besar ya, bukan anak kecil jelasnya. No, it's not a children. Oh iya, rey ya, apa ujian kalian? Apakah Uh, bisa dikerjakan dengan baik atau banyak yang nggak iso aku nggak sinau ayo, nah kalau saya nggak sinau jangan lupa persiapkan ujian dengan baik lah misalnya kalian belum ujian tapi lewe sudah, yo is kerjakan lupakan <laughs> lek remedi ya ya terima saja tapi tapi yo rek sebenarnya yo sebagai uh, bani remedi dulu itu aku aku yo pernah jadi sis aduh saya kok bunyi aku dulu yuk soreng remedi eh eh eh aku dulu seorang so remedi terus sampai guruku aku buas liat aku remedi tapi sing terpenting saat jane aku bukan remedi tapi gimana cara kamu menerima ilmu itu dalam kehidupanmu esok Wae sok bicara lu serius serius serius sih, jadi, oh, kira, serius sih itu. Hmm, hmm, hmm, hmm. hmm. Si, nanti cerita lagi. Hmm. Kau kita harus setrumenya, nyatruman jadi ya, satu kembar. Aja, aja, aja, aja. itu list iya ya. mati buta iya iya ayo lewat sini eh lihat situasi dulu ya oke oh. Coba, oke, okay? coba. Sini, Nying. serius uh, sekolah itu memang banyak hal, ya, kayak remit Dila, guru killer lah. Uh, Apa-apa yang tidak mengenakan untuk dijalani lah, tapi trust me di masa depan itu berguna si lek tak lepas sikin nolah nggak mereka yo lepas si coba ya coba oh, enggak enggak bertelam sama lagi kakos ada setruman masal feelingku itu berjalan gitu loh rek saya lihat dulu ya oh oke okay, oke okay, let's track oke kok aduh virasat kue hmm. eh eh ayo dukung nama Loh, loh, loh lu lu kok aduh lu lu kecantil lu lu huh, huh. aduh ya sudah restart from the checkpoint yes kok kok tiba-tiba kecantil ya cek untung dari sini kayaknya hmm, kita harus mengambil kereta itu terus dipersiapkan di studio sosok tawac cek sosok tawac dari belakang, ada depan kecantil oh fine. ya eksperimen dulu lah gini-gini dulu gini. We said it up. kita harus matikan TV yang di depan, terus buat mereka marah, terus ngelompat ke sini, terus serang massal. Apakah seperti itu? Apa enggak, yo? Apa langsung aja, yo? Nah, Oh. Bisa teleport ke situ. Wih, aku perlu memastikan dulu, sih. Aku nggak bisa berasumsi terlalu banyak. Nanti, pertama, kalian mual. Tidak, Tidak, Sik, kayak aduh deh. Otakku kayak ngelek gitu. Cek. Ya, Pak, e, perasaan antara otak ngelek sama deg-degan itu gimana? Ini lagi kita rasain. Guys, tidak, kita tidak boleh kembali ke sana. Udah ya, ini loh, tak coba ya? Lompat tuh, lompat enggak? Kita enggak, enggak akan mancing mereka kok. Nah, ini full teka teki berarti hmm. gini, tak Asli ngomel kayak Kak Sabar ya Aku berusaha berpikir kerat terus nggak bisa sini ngapain juga ya harus ada listrik dan air dalam satu scene Tiga sama dua benda yang ada di rak ini. Ternyata-tetap logika manusia ya uh. Nggak bisa dong Nggak bisa dong Ah gimana? na visi lain la cita visi Bisa naik eh, eh Mono Eh Gak bisa Oh berarti harus ke jendela Oh no Waduh Waduh, wadidaw. Ya, kan overthinking kan. Oke. Okay. Oke, okay, kita ke Yolo ya. so Yolo. Sab. So. Eh. Enggak apa-apa, ternyata. Loh, kita masuk lebar mana Wait, kalau kita nyalain itu kita cembunyinya gimana? Nah itu dipikirin dulu. Bentuknya eh, mereka nggak nggak seagresif manequin sebentar. Kalau itu dimatikan, kayaknya ya. Semenunya itu di sini. Bagus. Yolah dulu coba kalau kita matikan mereka tuh ke arah oh, mereka oh apa mungkin gini ya jadi itu kan dimatikan Terus, biar mereka enggak marah di itu sini. Oh, untung satu kampung itu tidak ikut-ikutnya. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Gak nian isu ya. respawn di tempat yang tidak baik ayo, ayo, ayo, jangan tercantik yuk oh, gak bisa, ding Di, di usia seperti ini okay. ini kita lanjutin dikit ya oh, oh, oh, oh. terlalu hening kemarin gak ada kejar-kejaran puzzle terus minta kejar-kejaran tadi dikasih kejar-kejaran maunya apa coba kok di birddance dikasih pengalaman PLC D, you have win my heart Ketualangan kita hari ini Terima kasih yang udah nonton sampai menit-menit terakhir ini Tapi Kita harus di situ Karena jantungku, jantungku tidak kuat lagi Dengan debaran-debaran ini Oke okay, Yang belum subscribe silahkan subscribe Yang udah nonton sampai uh, Detik ini Bilang aja di komen di bawah ya Aduh, lepotan <lipun> <lipun> <lipun> uh, Oke, okay, mungkin akan aku closing sini. See you next week See you to the next episode of Little Nightmares 2 Bersama Mono and Six Kita cari tahu Apa yang akan terjadi Mereka di episode selanjutnya See you, ciao, and bye bye Bye bye Bye bye Bye bye Bye bye oh, Gak berani, gak berani lanjutin Oke, okay, dah